Bintang-bintang bertebaran di langit biru laut. Ye Chen kembali ke kamarnya pada larut malam. Dia duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang dan memeriksa tubuhnya di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Energi iblis dibangkitkan hari ini. Jika Su Fu tidak datang, dia pasti mengungkapkan transformasi iblis dan kehilangan nyawanya. Terakhir kali, Energi direvitalisasi dalam keadaan darurat saat aku berduel dengan LFZ. Kemurkaanku memicu energi iblis dalam darah kali ini. Dia berbisik dan berharap menemukan cara untuk mengaktifkan energi. Meskipun ganas, kekuatan yang dikeluarkan oleh energi, kartu truf jika diterapkan dengan baik, diinginkan olehnya dan dapat membantunya menghindari bahaya di saat-saat kritis. Dia tertidur. Jiwanya mengembara dan berlama-lama di antara fakta dan realitas virtual. Dalam mimpinya muncul dunia buram bertinta, di mana sebuah tripod besar berdiri di antara langit dan bumi dan menekannya hingga terengah-engah. Suara iblis yang mengganggunya muncul di tripod. Ah! Tiba-tiba, dia duduk dan terengah-engah, keringat berdiri di dahinya. Itu adalah mimpi. Dia tidak menggosok alisnya sampai dia melihat keakraban di sekitarnya. Tripod seukuran gunung dalam mimpi selalu terngiang-ngiang di otaknya, karena mimpinya seolah nyata. Setelah sarapan, Sionger mendatanginya dengan seorang wanita muda gemuk, istrinya. Ye Chen menatapnya dari atas ke bawah. Tanpa wajah yang mencolok, dia gemuk tapi cantik dengan sepasang mata jernih dan besar. Dan dia tampak menawan saat mengedipkan mata. Ini istriku, Tang Ruxuan. Sionger menariknya ke dadanya. Namun Ye Chen menemukan keduanya tidak harmonis saat berdiri bersama. Ye Chen secara impulsif bertanya padanya, mengapa kamu memilih Sionger sebagai suamimu? Jangan terlalu intim di depan umum. Dia, pemalu seperti seorang gadis, mendorong Sionger pergi. Dia memandang Ye Chen dan tertawa, memperlihatkan lesung pipit dan gigi harimaunya. Aku Tang Ruksuan, seorang murid sekte du dari Taman Buah Spiritual dari sekolah luar. Ye Chen tersenyum, kamu semua bisa aku Ye Chen. Maaf merepotkanmu kali ini, apa yang perlu saya persiapkan? Tang Ruksuan bertanya. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Mencuci sumsum -sum itu menyakitkan. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia hampir pingsan karena rasa sakit yang merobek saat memurnikan tubuhnya pertama kali. Ya, benar, saya bisa menanggungnya. Saat Ye Chen mengangguk dan memanggil pikirannya, api sejatinya menyelimuti Tang Xuan, terbagi menjadi beberapa jalur dan dimasukkan ke dalam dirinya. Dia berhati-hati untuk menghindari menyakiti meridiannya. Meski begitu, Tang Xuan berkeringat kesakitan. Bisakah Anda melakukan itu? Si Yonger melirik Ye Chen saat melihat siksaan istrinya. Jangan khawatir, saya bisa mengaturnya, Ye Chen balas membentak. Tang Xuan secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit dan Ye Chen mempercepat penyempurnaan. Kamu telah bertunangan dengan si gemuk sebelum kamu lahir. Ye Chen menemukan topik untuk mengalihkan perhatiannya jika dia menderita rasa sakit yang hebat. Dia melirik Xiong'er dan terkikik, dia tidak terlihat seperti ini sebelumnya. Penampilannya berubah karena kesalahan keterampilan kultivasinya. Benar-benar, Ye Chen mengerutkan kening pada Xiong'er. Aku kesal ketika membicarakan ini. Xiong'er menjatuhkan dirinya ke tanah, dulu aku gagah, tapi aku dihancurkan oleh seorang penatua dan keterampilan kultivasi terkutuk. Petik dua. Jangan khawatir, aku masih mencintaimu. Ha Ha, ha, Tang Ruksuan menepuk kepala tembem Sionger dan memperlihatkan dua gigi harimaunya, suatu hari kamu akan kembali ke tampilan lama. Obrolan riang berhasil mengalihkan perhatian Tang Ruksuan. 152 Selama periode itu, Ye Chen mempercepat penyempurnaan berkali-kali, dan mencuci sumsumnya lagi dan lagi termasuk meridian dan tulangnya. Tiga jam kemudian, dia mengeluarkan udara keruh dan mengumpulkan api aslinya. Tang Ruksuan menyombongkan diri saat api sejati keluar dari tubuhnya. Bagaimana perasaanmu? Sionger bertanya dengan tergesa-gesa. Sangat hangat. Dia meregangkan tubuhnya yang kaku, tubuhku lebih ringan dari sebelumnya dan meridian lebih halus. Saya baik-baik saja. Benar-benar, Sionger -benar, menggosok tangannya dan berkedip ke arah Ye Chen dengan mata berbinar, bisakah kamu memperbaiki milikku? Tidak masalah, jawab Ye Chen tanpa ragu, dan menyelimuti Sionger dengan api. Ah! Raungan Sionger mengguncang taman spiritual kecil sekaligus. Ye Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan saat memurnikan Sionger. Dalam dua hari berikutnya, Sionger dan istrinya datang ke Ye Chen setiap pagi. Setelah mencuci sum, sum selama tiga hari, basis kultivasi Tang Ruksuan naik dari tingkat keempat tahap inti manusia ke tingkat kelima secara tak terduga. Waktu berlalu. Saat fajar, Ye Chen memanggul pedang Tian Kue naik ke gunung spiritual untuk membantu Su Fu menyempurnakan inti. Seperti biasa, para murid yang duduk di atas batu untuk menghirup energi spiritual menjentikan pandangan dan menunjuk ke arahnya saat kedatangannya. Tetua Sekte Su hampir berselisih dengan Tetua Sekte Zhao demi Ye Chen. Orang yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk keberuntungan. Dia akan memimpin masa depan yang cerah di bawah perlindungan tetua Sektesu. Memang, beberapa murid menyapa Ye Chen di sepanjang jalan, namun, dia telah diabaikan sebelumnya. Su Fu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga mengubah lingkungan sosialnya. Jangan berpuas diri, beberapa murid dari puncak renyang dan diang juga ditemui. Karena cemburu atau benci, murid-murid ini mengertakkan gigi saat bertemu Ye Chen, seolah-olah dia adalah perseteruan yang telah membunuh ayah mereka. Ye Chen langsung menuju Spirit Core Pavilion, mengabaikan semua komentar ini. Seorang tetua Sekte wanita seperti peri berkunjung ke Su Fu. Dia adalah Cusuan, yang ditemui Ye Chen di pegunungan di belakang Sekte. Su Fu memandang Cusuan dengan heran, Saudari bela diri junior, kamu benar-benar ingin memilih satu dari sekolah luar untuk menjadi muridmu. Saya tidak punya pilihan lain, karena Tuan Sekte memaksa saya untuk melakukannya. Dia mengangkat bahu, dia meminta saya untuk memilih seorang jenius pada tahap kondensasi qi jika diperlukan. Ada banyak murid berbakat di sekolah luar yang bisa kamu pilih. Kamu setuju dengan Tuan Sekte. Cusuan menggosok alisnya. Sufu melambai dan mengalihkan topik, bagaimana pendapatmu tentang inti kegelapan kosong yang dilelang di pasar gelap hantu. Ketika berbicara tentang intinya, Cusuan mengerutkan kening setelah musyawarah, gosip mengatakan bahwa pemenangnya pasti di antara tiga sekte dan istana haus Darah. Saya kira itu sangat mungkin menjadi istana. Dikatakan bahwa hanya setengah dari inti yang diambil. Itu perlu dibuktikan. Tuan Sekte juga bergabung untuk memperebutkan inti, tetapi tertipu. Hanya pemenang yang tahu apakah intinya telah diambil seluruhnya atau tidak. Sekte Tuasu, aku datang. Ye Chen memasuki Spirit Core Pavilion. 153. Ye Chen melihat Cusuan duduk di sebelah suhu pada saat kedatangannya. Ini dia, terkejut, Ye Chen melarikan diri. Jejak energi yang kuat dan tak tertahankan membungkus dan menariknya kembali, saat dia hanya mengambil dua langkah. Cusuan yang melakukan ini. Dia tersenyum pada Ye Chen, bocah kecil, apakah aku terlihat menakutkan? Tidak, tidak menakutkan, Ye Chen terkikik. Mengapa kamu lari saat melihatku? Begitu juga Anda terakhir kali. Cusuan bingung, matanya berkilat. Kau pernah bertemu dengannya sebelumnya? Su Fu bingung. Kami bertemu di gunung di belakang sekte. Dan dia kabur saat melihatku. Su Fu mengangkat alisnya. Ye Chen, apakah kamu melakukan sesuatu yang bersalah? Tidak, Ye Chen terus menggelengkan kepala. Kenapa kamu lari? Kamu Ye Chen, Cusuan bertanya dengan heran. Saudari bela diri junior, kamu pernah mendengar tentang dia? Su Fu tercengang. Tentu saja, Cusuan merentangkan tangan, berita bahwa dia mengalahkan selusin murid garis lurus dari puncak renyang dan yang sudah menyebar ke sekolah dalam. Ye Chen terbatuk, dan menyentuh ujung hidungnya. Yang mengejutkan, dia terkenal karena pertempurannya di dalam sekte sejak kedatangannya di sini. Bocah kecil, apakah kamu tertarik menjadi muridku? Cusuan terkikik dan menatap Ye Chen. Dia tidak pernah mengharapkan undangan itu. Untuk menerimanya atau tidak, itu adalah masalah. Dia yakin wanita di depan wajahnya bukanlah wanita yang dia temui di hutan binatang iblis. Namun, dia memiliki firasat bahwa dia akan ditusuk saat tidur jika dia menerima tawaran ini. — Kamu perlu mempertimbangkan! — Sufu menendang Ye Chen sambil melihat kesunyiannya. — Bagaimana menurutmu? — Cusuan menatap Ye Chen dengan penuh minat. — Tetua Sekte, aku harus pergi ke sekolah dalam sekarang! — tanya Ye Chen ragu-ragu, menatap Cusuan. — Ada ujian. Anda diizinkan memasuki sekolah batin Anda untuk lulus. — Aku jelas. — Baiklah. Cusuan berdiri. Mondar-mandir keluar, tetapi berbalik sambil tersenyum di gerbang paviliun Intiroh, jika kamu memenuhi syarat untuk memasuki sekolah dalam. Aku akan mengajarimu mistik!" Seringai itu membuat Ye Chen kesurupan. Bayangan Chuling tidak bisa dihapus dari otaknya sejak malam penuh gairah dan keanggunannya terukir di benaknya. Sekarang dia menghadapi seorang gadis yang mirip dengan Chuling, seolah sedang bermimpi. Dia terlalu terpesona untuk berpikiran jernih. Dia pergi! Kamu masih menonton! Su Fu menendang Ye Chen, yang menyeretnya ke dunia nyata. Ye Chen terbatuk dan menyentuh hidungnya lagi. Bekerja sekarang. Sufu menarik Ye Chen ke olah dalam. Kompor alkimia raksasa setinggi tiga zang dan diukir dengan naga, burung phoenix, harimau putih, dan kura-kura hitam serta pola rumit lainnya di dindingnya berdiri di sana. Tungku itu adalah yang terbesar yang pernah dilihatnya dan memberikan tekanan. Gelombang panas api bumi bergulung dari bawah tanah. Berdengung. Api sejati Ye Chen berkedip seolah merasakan api bumi. Tapi anak panahnya menakuti api bumi. 154. — Jaga api sejatimu! Jangan membuatnya menelan api bumi! Sufu menjentikkan tatapan marah pada Ye Chen. — Api sejati dapat menelan api bumi! Ye Chen bertanya dengan heran. — Tentu saja, keduanya adalah api! Ini pertama kalinya aku mendengar ini! Ye Chen bergumam dan memperingatkan api sejati di lautan ramuannya. Jika itu melahap api bumi, Sufu akan mencekiknya. — Letakkan tanganmu di atas kompor! Saya perlu mengevaluasi peringkat jiwa Anda! kata Sufu. — Peringkat jiwa! Kagum? Ye Chen mengetahui konsep itu untuk pertama kalinya, meskipun sebelumnya adalah seorang pengumpul informasi. Dia meletakkan tangan di atas kompor dengan lembut dan bertanya-tanya kemampuannya. Berdengung. Kompor bergetar begitu dia meletakkan tangan di atasnya. Jejak cahaya spiritual mengalir keluar dari atas kompor dan berubah menjadi karakter, roh, di atas. Jiwamu mengurutkan dunia spiritual, tertegun, Sufu membelai kumisnya. Ye Chen menarik tangannya dan menatap Sufu dengan rasa ingin tahu, tetua sekte, bagaimana cara menentukan peringkat jiwa. Jiwa diklasifikasikan menjadi lima tingkatan, manusia, roh, suan, bumi, dan langit. Sufu melanjutkan penjelasannya, lima tingkat sesuai dengan lima tahap pembudidaya, alam manusia sejajar dengan tahap kondensasi ki, alam roh tahap inti manusia, alam suan tahap yang sejati, alam bumi tahap roh virtual, dan alam surga tahap kegelapan kosong. Secara umum, peringkat basis kultivasi dan jiwa Anda harus sama. Tetapi jiwa Anda satu tingkat lebih tinggi dari basis kultivasi Anda. Petik 2. Sufu menyipitkan mata ke arah Ye Chen. apakah kamu pernah minum obat untuk memelihara jiwa? Ye Chen melambaikan kepalanya dengan lembut. Sangat aneh. Sufu mengelus kumisnya dengan bingung, aku hanya melihat mereka yang basis kultivasinya lebih tinggi dari jiwa. Anda adalah pengecualian yang saya temui untuk pertama kalinya. Apakah ada perbedaan antara orang-orang itu dan aku? Tentu saja ada. Jiwa itu misterius dengan banyak kemungkinan. Orang-orang dengan peringkat jiwa tertinggi memiliki pemahaman yang luar biasa. Mereka memiliki keuntungan untuk menyempurnakan jiwa inti mereka. Apa itu jiwa inti? Mata Ye Chen berbinar. Sufu menarik napas dengan tatapan rindu dan hormat, jiwa inti satu tingkat lebih tinggi dari jiwa, sama seperti kekuatan spiritual yang peringkatnya lebih tinggi dari energi vital. Umumnya, hanya para pembudidaya yang mencapai tahap kegelapan kosong, dapatkah mereka memenuhi syarat untuk memurnikan jiwa inti, yang dapat hidup dari daging. Selama jiwa inti masih hidup, tubuh yang melingkupinya tidak akan mati. Ye Chen menggosok dagunya, jadi para pembudidaya di bawah tahap kegelapan yang kosong tidak dapat memurnikan jiwa inti mereka. Tidak terlalu, apapun bisa terjadi di dunia keajaiban. Jarang bagi para pembudidaya di tahap roh virtual untuk memurnikan jiwa inti mereka. Tapi orang-orang seperti itu ada. Setelah jeda singkat, Su Fu melanjutkan, "Beberapa dengan kemampuan luar biasa hidup di alam semesta. Saya telah membaca anekdot rahasia dalam volume kuno. Klan misterius dan primitif lahir dengan jiwa inti. Sangat mengagumkan. Klan apa? Klan dewa. Tuhan, klan. Ye Chen memperluas wawasannya hari ini. Pengetahuan dan pengalaman Su Fu melampaui harapannya. Jiwamu satu tingkat lebih tinggi dari basis kultivasimu." Anda mungkin bisa menyempurnakan jiwa inti Anda saat mencapai tahap roh virtual. Petik 2. Aku tak sabar untuk itu. Ye Chen terkekeh. 155. Di Paviliun inti roh, Su Fu menyiapkan bahan untuk menyempurnakan inti. Sebagian besar dari 30 jenis ramuan spiritual yang diambilnya adalah hal baru bagi Ye Chen. Ye Chen menghela nafas bahwa penyempurnaan inti sprit lebih rumit daripada memurnikan cairan roh. Dalam penyempurnaan, konsentrasi datang ke yang pertama dan kontrol api yang kedua. Sufu menginstruksikan Ye Chen sambil mengatur jamu. Kamu memiliki keuntungan dalam penyempurnaan inti, karena jiwamu satu tingkat lebih tinggi dari basis kultivasi. Selain itu, api sejatimu lahir dengan kecerdasan roh dan terhubung dengan pikiranmu. Anda dapat mengontrol kehalusan nyala api. Sangat penting untuk penyempurnaan. Sufu menatap tajam ke arah Ye Chen, kamu adalah seorang alkemis alami. Ahli alkimia, aku, Ye Chen tertegun. Kondisimu bagus. Jika Anda tidak menjadi seorang alkemis, Anda akan gagal dalam perkenanan Tuhan. Su Fu mengeluarkan selusin ramuan roh, kamu bisa melampaui Dan Chen dengan bakatmu. Dan Chen, Ye Chen menjerit. Dia sangat mengenal nama itu. Dan Chen, alkemis paling terkenal di Kekaisaran Gritcu, bukan anggota sekte atau klan manapun. Tidak ada yang berani mengganggunya. Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa Su Fu sangat memuji dia. Apakah kamu tertarik menjadi seorang alkemis? Su Fu menantikan jawaban Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen mengucapkan tanpa ragu-ragu. Kekaisaran Gritcu hanya menikmati lima alkemis, yang memiliki status sosial tinggi. Masa depannya akan cerah, jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang alkemis. Puas dengan jawaban Ye Chen, Su Fu berjalan menuju kompor. Aku akan mengajarimu cara menyempurnakan inti pertama. Tetap fokus, saya hanya menunjukkannya sekali. Api bumi di bawah kompor menyala. Ledakan. Api ungu di dalam kompor menyala, dan empat pola binatang mitos di dinding kompor menjadi cerah. Saat jubah Su Fu bergoyang, beberapa ramuan spiritual dilemparkan ke dalam kompor. Sementara Su Fu mengekstrak sari ramuan, dia melemparkan beberapa ramuan ke dalam kompor lagi. Ye Chen berdiri di sampingnya dengan tenang, setiap tindakan Su Fu terukir di hatinya. Itu adalah proses yang panjang. Aroma obat yang kental melayang di paviliun. Selesai. Saat Su Fu menepuk kompor dan mengguncang lengannya, inti ungu terbang keluar dari kompor dan ditangkap olehnya. Ye Chen bergegas untuk melangkah lebih dekat dan menatap inti dengan mata berbinar. Coba lihat, Su Fu memberikan intinya kepada Ye Chen. Baru disempurnakan, masih hangat, energi ungu berputar. Aromanya yang kental menyegarkan penciumannya. Pola yang terlihat samar terlihat di permukaan inti. Ini inti pengisian bahan bakar. Anda akan segera direvitalisasi ketika kehabisan energi vital atau kekuatan spiritual setelah meminumnya. Sufu menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, itu salah satu inti yang lebih rendah. Pola di atasnya mengidentifikasi peringkatnya. Spirit core memiliki peringkat, Chen memandang Sufu. Tentu saja, jika intinya hanya memiliki satu pola, itu disebut inti roh satu pola, jika dua, inti roh dua pola. Semakin banyak pola yang dimiliki satu inti, semakin tinggi peringkatnya. Sekte Tetua, berapa banyak pola yang dimiliki oleh inti dengan peringkat tertinggi yang telah kamu sempurnakan? Tiga pola, aku menyempurnakannya sendiri, Sufu tidak menyembunyikan apapun, dan satu inti roh empat pola. Saya berkoordinasi dengan dancen Berapa banyak pola yang dimiliki inti kegelapan kosong? Tanya Ye Chen tanpa pertimbangan, merindukan jawabannya. Sufu mengerutkan kening, dan menatap tajam ke arah Ye Chen, kamu bahkan tahu inti kegelapan yang kosong. 156. Ye Chen terbatuk dan menyentuh ujung hidungnya, Sionger dan aku mengikuti pelelangan pasar gelap hantu beberapa hari yang lalu. Saya baru saja mendengarnya. Sufu menyingkir, intinya adalah yang teratas yang aku kenal. Ini lima pola. Apakah sulit untuk disempurnakan? Ye Chen memandang Sufu dengan ragu, bahkan Dan Chen tidak bisa memperbaikinya. Apakah kamu bercanda? Sufu melirik Ye Chen dengan marah, setiap inti memiliki resepnya sendiri. Tanpa resepnya, bahkan Dan Chen tidak tahu cara menghaluskan intinya. Bahkan jika dia memiliki resepnya, dia mungkin tidak dapat menemukan semua bahannya. Sekte Tua, apakah kamu tahu siapa yang mendapatkan kegelapan kosong? Kamu sangat bertele-tele. Sufu menendang Ye Chen ke arah kompor, bukan urusanmu. Dia melemparkan sebuah buku kuno ke Ye Chen dan mengutuk, ini adalah resep inti pengisian bahan bakar. Bacalah dengan cermat. Sempurnakan inti setelah menguasai metode. Jangan malas. Baiklah. Ye Chen membuka resepnya dengan lembut. Isinya mengejutkannya. Penyempurnaan inti dengan persyaratan api yang ketat lebih rumit daripada cairan roh giok. Kesalahan tautan kecil akan mengakibatkan kegagalan. Resep inti roh satu pola sangat rumit, Ye Chen menjentikkan lidahnya. Kesulitan itu tidak akan menghalangi jalannya untuk menjadi seorang alkemis. Dia mengingat penyempurnaan Su Fu sambil memahami resepnya dan menangkap sedikit penyempurnaan. Su Fu tertidur di kursi dan terkadang membuka matanya untuk memeriksa status Ye Chen. Saat malam tiba, Ye Chen mengesampingkan resepnya. Dia tidur siang, adegan di mana Su Fu menyempurnakan siaran ulang inti pengisian bahan bakar di otaknya. Setelah beberapa saat, dia membuka mata perlahan, dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia memanggil pikirannya, api yang sebenarnya menyala di tungku, di mana beberapa tumbuhan roh dicelupkan. Dia menguasai nyala api dengan pengalaman memurnikan cairan roh Giok. Inti dari ramuan itu diekstraksi dan lebih banyak ramuan roh dilemparkan ke dalam kompor. Dia meremehkan kerumitan penyempurnaan inti dan tidak bisa mengendalikan api dengan baik untuk pertama kalinya. Dia gagal. Ye Chen berhenti dan mencari kesalahannya. Saat api menari-nari di tungku, putaran penyempurnaan keduanya dimulai. Kemunduran terjadi padanya tanpa henti. Abu ramuan spiritual yang terbakar tersebar di tanah. Sufu menyiapkan ratusan ramuan roh untuk inti pengisian bahan bakar, sehingga Ye Chen dapat meringkas pengalamannya dalam proses dan memahami kebenaran penyempurnaan inti. Sampai subuh, Ye Chen belum berhasil. Penyempurnaan semalam menghabiskan banyak energi jiwanya, dan dia tampak pucat dengan kepala mabuk. Terengah-engah, dia bergoyang dan hampir berlutut di tanah. Kesuksesan tidak akan datang kepadamu jika kamu terburu-buru. Jawab Sufu. Saya meremehkan penyempurnaan inti. Ye Chen menggelengkan kepala tak berdaya. Penyempurnaan inti membutuhkan alkemis untuk menjadi tenang, seperti halnya latihan kultivasi. Sufu melirik Ye Chen dan mencela, kamu belum menemukan kedamaian batin. Aku, aku mengerti, Ye Chen menerima instruksi Sufu. Ye Chen tidak tenang. Dia dulu mendambakan menjadi seorang kultivator yang kuat dan suasana pertempuran yang intens, tetapi tidak beradaptasi dengan ketenangan saat menyempurnakan inti. Ambil dan lanjutkan. Sufu melemparkan inti ke Ye Chen, jika kamu bahkan tidak bisa memperbaiki inti pengisian bahan bakar. Aku benar-benar meragukan kemampuanmu untuk menjadi seorang alkemis. Ye Chen mengambil intinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. 157. Inti langsung meleleh di mulut Ye Chen. Energi obatnya mengalir ke dalam tubuhnya dan menghilangkan kelelahannya seperti mata air yang sejuk. Selain itu, intinya meringankan rasa sakit pelit di otaknya dan menghilangkan kelelahannya. Setelah dua jam, dia menghembuskan udara keruh, membalikkan tubuhnya dan bangkit. Api sejati menari-nari di kompor saat dia memanggil pikirannya. Kedamaian batin, Ye Chen memperingatkan dirinya sendiri. Kelompok ramuan spiritual pertama dilemparkan ke dalam kompor. Dia memperhatikan setiap langkah kali ini. Namun dia tetap gagal ketika penyempurnaan berjalan setengah dari prosesnya. Dia melanjutkan tanpa kecewa. Ye Chen mengumpulkan semua kekuatannya dan tersesat dalam waktu, setiap prosedur berjalan lambat. Meski gagal, ia menjadi lebih mahir. Tidak jauh darinya, Su Fu membuka matanya dan melirik abu ramuan spiritual yang tersisa di kompor. Aku butuh 93 bagian ramuan roh untuk menyempurnakan inti pengisian bahan bakar untuk pertama kalinya. Yechen, bagaimana denganmu? Sufu berbisik dan tertidur lagi. Berdengung. Kompor bergetar lagi, dan Yechen gagal dua kali. Saya percaya saya bisa memperbaiki intinya. Dia mengertakkan gigi dan menunjukkan api sejati tanpa istirahat. Di puncak gunung roh berputar oleh energi spiritual berkabut di sekolah dalam sekte Heng Yue duduk Chusuan dengan kaki bersilang, berlatih pernapasan. Sosok halus aromatik berjalan ke arahnya dari belakang. Chuling, kenapa kamu keluar? Chusuan berdiri dan menyodok dahi Chuling dengan lembut. Kamu tidak rajin. Aku tidak, Culing terkikik dan melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Apa yang kamu cari? Kakakku Kudengar dengar kamu telah mengambil murid dari sekolah luar. Di mana dia? Coba aku lihat. Aku ingin melihat betapa berbakatnya dia. Dia masih di sekolah luar. Cusuan menyeringai, dia anak laki-laki yang menarik. Jika dia tidak bisa lulus ujianku, dia tidak diizinkan masuk sekolah dalam. Dia mendorong Culing dengan lembut, lakukan latihan jarak dekat. Jangan menyelinap keluar lagi. Begitu, begitu, Culing menanggapi dan pergi dari sini. Selesai. Pada tengah malam, suara serak terdengar di Spirit Core Pavilion. Kamu berhasil dalam waktu sesingkat itu. Bangun dari tidurnya nyenyak, Su Fu melompat keluar dan mondar mandir ke Ye Chen. Ye Chen sudah meraih satu inti yang terbang keluar dari kompor. Lelah, dia tersandung dan hampir roboh di tanah saat dia menggenggam intinya. Wajahnya yang melelahkan itu pucat pasi, matanya yang berdarah menonjol keluar dan kumisnya yang pendek berkecambah di sekitar mulutnya. Su Fu memasukkan satu jejak cahaya roh ke Ye Chen dan memantapkannya. Intinya disempurnakan. Ye Chen, senang, melihat inti pengisian bahan bakar terlepas dari kelelahannya. Intinya tidak sehalus inti Su Fu dan bahkan sedikit bergelombang. Energi vital ungu yang tertinggal di atasnya muncul tetapi terkadang menghilang. Dan satu-satunya pola yang terlihat samar-samar. Meski begitu, dia merasa gembira, karena ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan intinya. Su Fu mengambil intinya dan melihat ramuan spiritual kiri. 158. Dia menggunakan 40 bagian ramuan roh. Mata Sufu berkilat karena terkejut, dan Chen menggunakan 70 bagian herbal untuk inti pertamanya. Anak laki-laki itu luar biasa. Meskipun kemajuan Ye Chen melampaui harapannya, Sufu menjawab dengan wajah cemberut, "Tidak apa-apa. Tapi kualitas inti Anda lebih rendah. Anda masih membutuhkan lebih banyak latihan." "Jadi begitu," Ye Chen terkikik. "Ini inti pertamamu, ambillah." Sufu mengembalikan intinya ke Ye Chen. "Baiklah." Ye Chen mengangguk dengan intinya dan menelannya. Energi obatnya menyebar di tubuhnya dan mengisi kembali energi spiritualnya. Inti roh lebih kuat daripada cairan roh giok karena esensi energi. Beristirahatlah, lanjutkan penyulingan besok. Sufu pergi dari sana dengan ucapan yang disampaikan dari jauh, bersihkan kompor, terutama abunya. Jadi begitu, Ye Chen memindahkan bagian atas kompor dengan gembira dan melompat ke dalam. Bintang-bintang bertebaran di langit biru angkatan laut pada tengah malam. Suara langkah pelan memecah kesunyian pavilion. Seorang gadis keluar dari salah satu aula yang mengapit pavilion inti roh. Dingin, dia tampak seperti bunga teratai. Dia adalah Qi Yue, kepala master dari Spirit Core Pavilion. Aku masih belum maju ke tahap yang sebenarnya dalam latihan sedekat ini. Dia berbisik, rekonsiliasi berkilauan di matanya. Eh. Dia mengerutkan kening dan mendengar gemerisik dari kompor saat lewat. Siapa di sana? Keluarlah, Qi Yue berteriak dengan kasar. Saat lengan bertinta terentang dari kompor, Ye Chen mengungkapkan kepalanya. Dengan mata setengah tertutup, Qi Yue bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kompor?" Ye Chen terpental keluar, tergagap, "Aku orang tugas." Qi Yue mengerutkan kening saat merasakan basis kultivasi Ye Chen, tingkat ke-8 dari tahap kondensasi Qi. Jangan sentuh benda lain di paviliun. Bagus. Ye Chen menjawab dengan kasar sambil menatap wajahnya yang membeku dan mendengar ucapannya yang menghina. Dia menjentikan sekilas ke arahnya dan melangkah keluar. Ekspresi apa? Aku tidak berhutang uangmu. Ye Chen merangkak ke kompor lagi. Berdengung. Api sejati bergetar di lautan ramuannya seolah merasakan api bumi di bawah kompor. Gelisah, itu mungkin menelan api bumi tanpa kendali. Jaga dirimu, dia mengutuk. Meski tanpa kecerdasan spiritual, api bumi dengan spiritualisme takut akan lawannya yang lebih kuat, api sejati dan tetap diam sejak dia melompat ke kompor. Eh! Beberapa karakter yang diukir di dinding bagian dalam kompor terungkap setelah dia menyeka abunya. Dia menunjukkan api aslinya di tangan untuk menerangi ruang gelap di dalam kompor, yang bersinar dalam cahaya kemasan. Karakter seukuran kuku bayi bertitik tebal di dinding kompor dan banyak diantaranya terlalu kuno untuk dikenali. Melolong! Melolong! Ketika erangan naga samar terdengar, Ye Chen mengira itu adalah halusinasinya. Dia merajut alisnya, mengulurkan tangan dan menyentuh kata-kata itu. Mereka bergerak dan berkilau, dia harus menutupi matanya terhadap cahaya yang bersinar. Karakter melompat dari dinding kompor dan berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya mereka bergegas ke alis Ye Chen. Ah! Menderu, dia membenamkan kepalanya dengan tangan dan pingsan. 159. Malam yang sunyi turun. Kiyue melirik kompor dan berjalan ke aula samping. Ye Chen berbaring dengan tenang di kompor, tetapi jiwanya memasuki negeri ajaib. Di mana saya, dia, tertegun, memandang dunia di hadapannya. Itu adalah hutan belantara virtual tanpa ujung di mana gunung-gunung yang megah dan bertebing berdiri. Jejak energi liar mengalir ke arahnya. Bang! Bang! Bang! Tiba-tiba, dunia maya berguncang. Seorang raksasa melangkah ke arahnya dari jauh, kakinya membentur tanah dengan keras. Pria kuat itu tampak primitif dengan tangan telanjang dan kulit harimau menyelimuti perutnya. Matanya berkobar, rambut seperti tinta melayang tertiup angin dan ototnya akan meledak. Apakah dia orang barbar kuno? Ye Chen berbisik. Meski dalam realitas virtual, tekanan luar biasa menindasnya. Jantungnya bergetar saat raksasa mengambil setiap langkah. Bang! Orang primitif itu berhenti dan tetap diam. Punggung pegunungannya tampak seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh oleh kekuatan apapun. Dia berdiri di sana seperti patung. Tahun demi tahun, dia tetap di sana dan tidak pernah bergerak sedikitpun. Waktu meninggalkan jejak di pegunungannya. Akhirnya, dia membuka mata dan keringanan meletus. Pola naga merayapi tubuhnya dengan kecepatan tinggi dan listrik mengalir di atas lengannya. Naga Kang. Menderu, dia melangkah maju, melambaikan tangannya dengan keras dan melemparkan telapak tangannya ke arah kosmos. Melolong. Saat teriakan naga terdengar di seluruh alam semesta, raksasa primitif itu melemparkan bayangan naga besar, yang menggeram dan terbang ke langit, dengan telapak tangannya. Ledakan. Ledakan. Awan gelap berkumpul di atas kepala. Naga itu menghancurkan kubah surga dan baik langit maupun bumi berguncang. Betapa kuatnya mistik itu! Ye Chen tercengang dengan mulut terbuka lebar. Saat ini, dunia virtual mulai menghilang dan semburan informasi, seorang mistikus bernama Dragon Kang, mengalir ke otaknya. Adegan di mana orang primitif mempraktikan mistik muncul kembali di otak Ye Chen tanpa henti. Ah! Ye Chen duduk di kompor. Dia mendapatkan kembali ketenangan setelah tinggal di trans untuk sementara waktu. Naga Kang, bergumam, dia menyadari bahwa dia telah terlibat dalam negeri ajaib dan ingatan orang primitif menggambarkan Mistik. Dia bergegas untuk berdiri, melihat ke dinding kompor, tetapi menemukan karakter bertitik tebal telah hilang. Mistik pasti sudah diukir di dinding kompor sebelumnya. Dia bergumam. sufu tidak tahu apa-apa tentang itu. Atau, mata Ye Chen terbelalak, dan menunduk ke api sejati di lautan ramuannya, Mistik hanya terungkap saat bertemu dengan api sejati. Api bumi tidak memenuhi syarat untuk membuat Mistik muncul. Jika demikian, saya tahu mengapa Su Fu tidak tahu apa-apa tentang itu. Ye Chen berbalik dan melompat dari kompor. Dia bergegas keluar dari Spirit Core pavilion ke pegunungan di belakang sekte tersebut. Di sini, dia menemukan tempat terpencil dan duduk untuk memahami mistik. Itu muncul di otaknya lagi. Dia menjentikkan lidahnya di atas pemahamannya. Mistik itu kuat seperti namanya. Itu membutuhkan praktisinya untuk memiliki tubuh yang kuat, jika tidak mereka akan terluka. Orang primitif kuno pasti berasal dari klan Men. Orang-orang dari klan ini semuanya memiliki tubuh yang kuat dan keterampilan mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Apakah tubuhku mencapai permintaan untuk mempraktikkan mistik? 160. Dia menarik dirinya, mengambil napas dalam-dalam dan mulai berlatih. Memotong. Memotong. Seketika, rasa sakit membakar seluruh tubuhnya seolah guntur merobeknya. Darahnya mempercepat peredarannya seperti api yang menyala. Meskipun meridiannya tangguh, jejak energi luar biasa yang mengalir di antara mereka memaksanya untuk berteriak. Naga Kang. Dia melangkah maju dan melemparkan telapak tangannya. Melolong. Saat geraman terdengar, bayangan naga muncul dan menyapu pepohonan dan kerikil di sekitarnya. Ledakan. Ledakan. Dinding batu yang kokoh dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen. Dia hampir jatuh ke tanah setelah menerapkan mistik. Energiku terkuras. Terkejut, dia meneguk beberapa teguk cairan roh. Mistik sangat membutuhkan praktisi untuk memiliki tubuh yang kuat. Berikan tingkat kultivasinya, berlatih sekali mencapai batas energinya. Dia berenergi setelah meminum cairan roh, tetapi masih sakit. Aku tidak bisa menghindari menyakiti diriku sendiri. Dia menghela nafas, aku hanya mempraktikkan mistik dengan enggan. Saat fajar, dia menelan seteguk cairan roh dan menyelinap pergi dari pegunungan di belakang sekte tersebut. Matahari terbit ketika dia kembali ke Spirit Core Pavilion. Sufu duduk dalam posisi lotus dan menunggunya. Pagi, tetua sekte, Ye Chen menyapa Sufu. Kemarilah, Sufu melambai kepada Ye Chen dan berbisik, kamu bertemu Yue tadi malam. Ye Chen mengangguk. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Su Fu menyeringai. Ye Chen tertegun, cantik, seperti peri. Apakah kamu naksir dia? Kaget, Ye Chen menyadari Su Fu ingin memperkenalkan Yue menjadi pacarnya. Menguasai, suara wanita kisi menyebar dari aula samping. Yue dengan gaun putih memasuki aula besar dengan marah. Kamu, kamu menyelesaikan latihan jarak dekat. Su Fu terkekeh. Yue memelototinya dan menatap Ye Chen dengan dingin, Aku berkonsentrasi pada latihan kultivasi dan tidak tertarik mencari teman laki-laki. Selain itu, aku ingin yang lebih kuat dariku. Dia, seorang kultivator di kondensasi ki panggung. Kamu khawatir aku akan menjadi perawan tua? Kutukan Yue mempermalukan Su Fu dan Ye Chen. Dengarkan aku, dia, kata Su Fu. Aku tidak mau mendengarkan. Dia menyela Su Fu, menjentikan pandangan kasar ke arah Ye Chen dan meninggalkan ola besar dengan mengibaskan lengan bajunya. Ye Chen menggerakkan mulutnya, dan berbalik ke arah Su Fu, tetua Sekte, emosinya sangat buruk. Aduh, aku terlalu memanjakannya. Tetua Sekte Su, siapa yang membersihkan kompor setiap hari? Ye Chen mengalihkan topik dan ingin menguji apakah Su Fu mengetahui mistik di dalam kompor atau tidak. Ini hartaku, Yue dan aku biasanya membersihkannya, selain kamu. Apakah kamu tidak menemukan sesuatu di dalamnya? Benda apa? Su Fu menatap Ye Chen dengan heran. Ekspresi Su Fu memberitahu Ye Chen jawabannya, baik Su Fu maupun Yue tidak tahu mistik, yang mungkin hanya muncul ketika api yang sebenarnya muncul. Benda apa? Su Fu masih menatap Ye Chen. Tidak ada apa-apa, hanya sedikit abu tumbuhan roh. Ye Chen meninggalkan Ola, aku pergi untuk memperbaiki inti. Benar-benar ribut. Su Fu menjawab dengan marah.